Subscribers dan juga penonton yang gak sengaja pencet video ini, kalau kalian nggak tahu nama aku Sandra, dan sekitar dua tahun lalu di bulan yang sama, aku mulai upload video di channel ini. Video itu berawal dari tugas kuliah Aku upload tentang kehidupan sehari-hari Dan berujung ke review barang yang akhirnya tersendat karena sibuk skripsi dan juga prokrastinasi Setelah selesai kuliah, aku kehilangan motivasi dan I came into a Setelah banyak berpikir di akhir tahun 2021 ini Aku memutuskan untuk mengupdate channel aku Terus juga mengupdate semua thumbnail-thumbnail aku Membuat lembaran yang baru yang lebih terarah Dan tentunya yang aku suka juga Jadi mulai dari tanggal 11 November 2021 Video baru bakal di-upload di channel ini Setiap hari Kamis jam 5 waktu Indonesia Barat Semoga kali ini beneran Dan jangan lupa subscribe ke channel ini Untuk konten-konten selanjutnya Love you!